kawinlah kau bikin anak banyak banyak ha, hasilnya untuk aku kalau aku ndak pacar aku mesti kabeh. <gives> Apa kabar mancebice? Salam sedulur dari Mang Dayat. Video kali ini Mang Dayat menampilkan cuplikan-cuplikan film yang berlatar Palembang pada tahun 1990-an dengan judul film Si Pandir Berkelana. Hasil kerja dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dulu disebut Pemda Tingkat 1 dengan PT. Inam Film Production ditayang ke pada tahun 1993. Dengan sambutan yang antusias dari masyarakat Palembang Bisa dikato ke film ini sukses Puji syukur Mang Dayat adanya film ini Bisa menambah dokumentasi kita Dengok kondisi Palembang pada tahun 1990-an Kiro-kiro ada lagi dak ye Film, acara atau video klip yang berdelatar di Kota Palembang tahun 90-an Atau 90-an ke bawah kalau Mangce Bicek pernah terdengar atau punya informasi atau juga pernah tertonton, kasih infonya ya di kolom komentar. Oke Mangce Bicek, selanjutnya peh kita sejenak kembali ke tahun 1990-an. walaikum pak ah, pak, ah. pak, enggak usah dibuka enggak lemah, tempat luku kotor enggak apa-apa <laughs> Laporan Pak, tadi saya hampir saja menjadi korban penjahat Pak. Mau dirampoknya aku Pak. Hah? Kok diam saja. Ketipu aku ini. Patung rupanya. Ah, bengak nih anakku ini. La la la la. Hai. Hai. Hai Gimana itu ngamen? Lumayan, kalau 5.000 rupiah sih dapat <laughs> Alhamdulillah, ya. memang hidup di kota itu harus kerja keras oh, oh, oh, oh. Hmm. <laughs> Sejuta bintang di langit Sungguh indah untuk dipandang mata, tapi sayang hatiku tidak seindah kamu. Oh sayang, gosok terus sampai tua, asik. Hehehe. Iya, tahu aku yang hidup. dulu pada pinggir-pinggir baik Pak Bang Pandir panggil saya ya nah, Bang siapa? Pandir kan? siapa ya? masa lupa aku Ruslan yang dulu tinggal di belakang rumah abang anaknya Pak Haji Salim ingat kan? Eh? Nah. oh iya ya baru ingat aku sekarang eh. waktu dulu kau bandel sekali Cahil dengan teman-teman. Cảm tiếp, vậy Sudah besar juga ya.